Tidak tentara, tidak ada polisi. Dulu adanya laskar Hizbullah. Laskar-laskar Islam yang ada, saudara. NU punya laskarnya, ada ansornya, ada banser Muhammadiyah juga punya laskarnya. Mereka bergabung menjadi laskar Hizbullah. Kemudian laskar-laskar ini digabung menjadi TKE, tentara keamanan rakyat. Kemudian berubah lagi menjadi TRI tentara rakyat Indonesia. Dan sekarang berubah Tentara nasional Indonesia Siapa yang bangun? Yang bangun Seorang ustadz dari tidak Ketidaiyah di Yogyakarta Namanya Sudirman Kira-kira jelas tidak? Jadi tentara polisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini, admin akan mengupas sejarah pembentukan Laskaris Bulloh yang sekarang merubah nama menjadi GP Ansor Kota Mojokerto memiliki sosok ulama karismatik yang berjasa besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia Ulama satu ini pendiri Laskaris Bulloh Pasukan ini ikut berperang melawan tentara sekutu yang akan kembali menjajah. Makam dengan batu nisan berbalut kain putih itu berada di antara asrama santri. Persis di sebelahnya terdapat musola Al-Mutakin. Pada pelakat musola ini juga tertulis lokasi makam, yakni di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 41 Mojokerto. Kondisi makam terasa sejuk. Di samping selatannya terdapat taman kecil yang serat dengan bunga Makam tampak terang meski berada di bawah kuncup Karena bagian tengah bangunan ini persis di atas makam berlubang Inilah makam Kiai Haji Ahyat Halimi atau Abah Abahyad Kiai karismatik asli kota Mojokerto ini lahir tahun 1918 Dari pasangan Hajah Marfu'ah dan Haji Abdul Halim Lulus dari pesantren, tahun 1938, Abah Yad mendirikan Ansoru Nadrotul Ulama, ANO yang sekarang bernama Gerakan Pemuda GP Ansor Organisasi ini dibangun bersama teman-temannya antara lain Muhammad Toyib, Muhammad Tohir, Soleh, Rusman, Aslan, Mansur, Soliki, dan Munasir ANO kala itu dibentuk untuk membentuk seluruh kegiatan dan program NU Pada saat bersamaan Abah Yat juga menjabat Sekretaris Fiziah NU Mojokerto Padahal usianya baru 20 tahun Dia lantas dipercaya menjadi Ketua GP Ansor periode 1940-1942 tahun 1941 Abah Yat menikah dengan Badriah Putri Kyai Haji Muhammad Isyam asal desa Gayam kecamatan Mojowarno Jombang Setelah perang berakhir Abah Yat mendirikan pesantren mulai 29 April 1964 Surau di jalan Miji yang sekarang jalan Kiai Haji Wahid Hashim nomor 36 milik ayahnya Dia bangun menjadi pondok pesantren Sabilul Mutakin Pesantren ini bertahan sampai sekarang Selain itu, Abhayat juga mendirikan sejumlah lembaga pendidikan di kota Mojokerto Jadi itulah penjelasan tentang sejarah terbentuknya Laskaris Buloh yang sekarang merubah namanya menjadi GP Ansor. Jika ada kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan wa'ulahu mu'afiq ila aku warahmatullahi wabarakatuh.